USD Swiss franc bearish, perhatikan harga sedang rebound Bias harian pergerakan USD Swiss franc terlihat berada dalam tekanan bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound. Jika pergerakan USD Swiss franc bergerak ke atas dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 0,92013 sampai 0,92131 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas maka ada potensi harga akan menyentuh area 0.9 91904 sebaliknya waspadai jika harga USD Swiss franc terus bergerak ke atas dan menembus level 0.92013 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak rebound ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.91509 sekian analisa forex untuk tanggal 10 Januari tahun 2021 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda silakan hubungi 081